Cewek sekarang makin bodoh Sembarangan pilih pacar Jelas kamu ceroboh Padahal 12 tahun makan bangku sekolah Tapi nyatanya nggak pinter Kamu payah Kamu cantik, kamu manis Kamu itu sempurna Tapi sayang lihat cowok dari Materinya Kalau cari cowok kriteria Ya harus tajir Minimal setiap hari harus mau Jadi supir, cukup dia Kalau lihat pacar Mengapa kau bawa monyet Seperti Dora dan Sangat lengket Kau begitu cantik Mengapa kau bawa monyet Aku curiga kamu Pena pelet sama monyet Itu monyet harusnya tinggal di hutan Bukan malah digandeng jadi gebetan Juna jelas gak level lawan normal Tinggalin dia pergi Belkon dari hati Lebih ganteng dari budi Anduk yang gak mampu Lebih baik sini Sambil nunjuk hati Pilih monyet atau aku Buka matamu Ngapain coba pacaran sama sunggokong Jelas-jelas dia itu Harus nemenin piksu tong Bukan cemburu Tapi awas keliru Karena nemenin kamu itu Harusnya aku Gau begitu cantik Mengapa kau bawa monyet seperti corra jambu sangat lengket kau begitu cantik Mengapa kau bawa monyet aku curiga kamu penno pelet sama mengina dan memaki tapi di sampingmu kayak manki. kalau jalan berdua kayak kopi oh. dan susu ibarat dia teraksi dan kamu salju dipandangnya ganjal kan? lihatnya pengen buang angin itu pemutah keru amat sekeru air tagin ini manusia apa demi enggak bisa dibedain udah kayak poni Kangen meja bisa dibedain Begitu cantik Mengapa kau bawa monyet Aku curiga kamu A novelet sama